Baiklah, para sahabat Lestari manapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya, kita ke kabar pertama, para sahabat. Ada kabar spesial banget nih, tentunya kabar bahagia. Alhamdulillah, untuk channel Rizky Villa, channel YouTube-nya, para sahabatnya, untuk subscriber-nya sudah mencapai 4 juta subscriber luar biasa. Berkat kekompakan kita semua, fans Lestari Lovers yang selalu solid mendukung untuk Lesti dan Rizky bilar mudah-mudahan kita selalu kompak untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Lesti dan Rizky bilar postingan tersebut di post oleh akun di Instagram Lestlar.lovers ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah kaumulation Rizky bilar YouTube beging-beging you luar biasa bersahabhati Alhamdulillah tentunya Selamat untuk channel Rizky Bilar sudah mencapai 4 juta subscriber Mudah-mudahan selalu berkembang dan selalu bisa memberikan kejutan kabar bahagia untuk kita semua para fans Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada kabar spesial banget nih dari Kui Entertainment Yang mana sebuah kalimat pertanyaan persahabat ya Artis lokal yang paling menginspirasi lo gas Kui ketik sebanyak-banyaknya tuh persahabat ya Pastinya para fans-lovers wajib untuk menulis Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tentunya itulah artis yang paling menginspirasi buat kita semua para fans. Mudah-mudahan tentunya Rizky Billar maupun Lesti selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Belum semen tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Yani dari akun Ibu Suliati mengatakan Dede Lestiani Lesti Kejora. Tuh persabatan ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Srianti 1150 mengatakan Lesti Kejora tuh dan nama Dede Lesti tentunya dicantumkan persahabat yang luar biasa memang idola kita mudah-mudahan selalu memberikan Kebahagiaan dan tentunya Inspirasi untuk kita semua Para fans Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada kabar bahagia info Dari Bu Harsiwi para sahabat ya, Kita lihat Disini Bu Harsiwi mengunggah sebuah postingan Syair Syiar Yang akan tayang setiap hari Senin Sampai Kamis Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Di Ajwa TV para sahabat ya, Tetapi kita merapatkan kabar bahagia Bahwa Acara Lida akan kembali tayang Kembali hadir untuk memberikan kejutan Tanggal 9 Agustus Para sahabat ya. Ada kalimat caption info yang dituliskan Pasti sudah pada kangen dengan Lida ya Sabar ya sahabat Tanggal 9 Agustus Lida akan tayang kembali Doakan semua diberikan kesehatan dan dilancarkan ya Kalau sudah rindu berat kita lihat yuk para penyanyi Lida D.A. Popa dengan suara emas mereka bersenandung lagu religi di Syair Shia di Ajuwa TV Indonesia Masahabat ya, jangan lupa saksikan tentunya setiap Senin sampai Kamis jam 18.30 waktu Indonesia Barat Doakan yang terbaik mudah-mudahan ada kejutan, lastik kejora Kembali mengisi acara LIDA 2021 Masahabat ya, Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya sudah di up nih di channel YouTube-nya Dede Elasti flow terbaru persahabat ya ketika momen di cianjur kita patut bangga dan bahagia kepada Dede Lesti yang tentunya selalu memberikan sosok inspirasi dan tentunya walaupun artis bintang ternama Dede Lesti masih sederhana persahabat ya, kita lihat Dede. Tentunya lagi jajan, jajanan zaman dulu bersahabat ya, bersama Beni juga dan saudara di Cianjur luar biasa. Memang, tentunya kita bangga kepada Dedek Lesti yang selalu tentunya hidup sederhana, walaupun tentunya sudah menjadi bintang artis. Postingan tersebut telah post kembali oleh akun Lesti, Bilar Galeri, underscore kalimat caption juga dituliskan: "Seorang bintang yang tetap sederhana." Betul jadi kangen jajaran dede Wow, <laughs> luar biasa persahabat ya memang. Tentunya luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu kompak untuk mendukung Lesti maupun Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggah spesial dari Antv yang mana di sini memposting. Ada sebuah postingan foto Lesti dan Rizky Bilar, Pak sahabat, Ya, inspirasi outfit couple untuk liburan ala leslarni tinggal dipilih. Kompak memakai outfit bermotif, tanpa serasi dengan warna terang, dan terlihat santai dan fresh Couple goals banget, tuh, Pak sahabat, Ya, kalian pilih yang mana di Pak sahabat, Ya, tentunya dukung terus untuk karya-karya dari idola kita jangan sampai kita kendor para sahabat ya, gas kan? tentunya kita kompak, kita selalu, selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat ada kejutan kembali yang kita dapatkan, baru saja di nih, di channel YouTube-nya ke atalan aufal para sahabat ya vlog terbaru yang di kita tunggu-tunggu tentunya sudah di di channel YouTube-nya ke Atalana persahabatnya luar biasa. Tentunya jangan sampai lupa mampir terus dukung terus apapun ada Leslah. Tentunya Lesson of Plus, siap untuk selalu mendukung persahabatnya. Mudah-mudahan saja ada kejutan dan kabar baik selanjutnya yang kita dapatkan. Tentunya kita tunggu saja informasi terbarunya. Mungkin ini informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.